Selamat siang Energy Maker di seluruh Indonesia Kali ini saya akan tunjukkan cara membuat bedini motor Langkah demi langkah, step by step Ini kita buat dulu yang sederhana, yang menggunakan satu transistor Saya akan tunjukkan caranya Sebelumnya silahkan bersantai dulu Relax ya, siapkan minuman, kopi sama kue atau minuman dingin Sebab Anda akan menonton video yang agak panjang Oke kita mulai Pertama yang kita siapkan adalah Gambar rangkaian Nah gambar rangkaiannya seperti ini Oke Setelah gambar rangkaian Kita siapkan rotor Rotor modelnya seperti ini, dalamnya isi bearing, ya, bearing bekas saja pakai tidak apa-apa. Ini yang sudah jadi, seperti ini ya, nanti. Kemudian siapkan magnet. Kalau rotornya agak besar, pakai magnetnya agak banyak. Ini saya pakai 8 magnet. Kemudian kuil. Nanti akan saya jelaskan cara membuat kuilnya. Terus kawat email Ini untuk Trigger kuil Ukuran 0,5 Boleh juga 0,3 Kali ini saya pakai 0,3 Nah runningnya saya pakai 0,8 Kalau nggak ada 0,8 boleh pakai 0,5 0,4 atau 0,6 Tidak apa-apa Kemudian siapkan juga komponen-komponen. Yang pertama adalah transistor. Transistor boleh kit 3055 atau e, MJ3055 ya yang jengkol. Kemudian tahanan 100 ohm. Pakai yang angka besar yang sat, e, 2 watt atau 3 watt. E, dioda 407 dua buah. Kemudian, neon eh uh, sumber daya, dan beban bebannya boleh pakai aki yang akan dicas, atau kalau tidak ada aki, bisa dikasih lampu 12V. Oh ya, yeah. uh, perlu saya ingatkan bahwa. Dengan bedini motor ini kita belum bisa mengharapkan keadaan yang overranity atau self-running Sebab pada dasarnya memang bedini motor ini bukan alat untuk set running Intinya adalah battery charger Oke, baiklah untuk tidak berlama-lama, lagi sebentar akan Anda saksikan bagaimana cara membuatnya Hasilnya akan seperti ini nanti Pertama, kita mulai dengan menggulung kuil. Oke, yang pertama saya gulung ini adalah uh, trigger kuil. Trigger kuil saya gulung duluan, kemudian nanti di luarnya adalah running kuil. Boleh digulung bersamaan, kedua-duanya trigger sama runningnya boleh. Tapi kali ini saya coba uh, gulung triggernya dulu, habis itu baru yang di luar adalah runningnya. Oke, okay, trigger coil sudah saya gulung. Ini sekarang kita lanjut dengan running coil. Running coil yang sebelah sini. Ini adalah kawat berukuran 0,8 mili. Oh ya, tadi untuk trigger coil ini saya pakai yang 0,3 mili. Soalnya saya tidak punya yang 0,5. Biasanya saya pakai yang 0,5. Sekarang saya pakai yang 0,3. Tapi untuk running coil tetap pakai 0,8. belum lanjut menggulung running coil untuk trigger coil kita isolasi dulu biar biar lebih rapi Oke okay, setelah kita isolasi sekarang lanjut dengan menggulung running coil Untuk running coil kita gulung 450 gulungan Oke sudah selesai gulungannya Ini adalah ujung awal Dan ini adalah ujung akhir Yang kecil adalah Trigger kuil Yang besar adalah running kuil Oke tahap berikutnya adalah Membuat inti kuil Alat yang disiapkan adalah Kayu seperti ini, papan triplek ada ganjilannya. Kemudian, papan sebesar ini ya, ukurannya selebar sepanjang kuil. Kemudian, kita pasang di sini. Sebuah magnet, kita pasang di atas papan kecil tadi. Dan satu magnet lagi untuk tempat hasil potongan kawatnya. Jangan lupa juga siapkan kawat beton sebagai bahan intinya. Hal berikutnya adalah memasang atau merakit komponen elektroniknya. Pertama kita siapkan dulu gambar skema seperti ini, lalu kita tempel di sini. pada setiap komponen kita isi titik-titik pertama dari sumber daya beban atau baterai yang di charge dioda dioda output kuil build trigger uh, neon neon bulb <tongan> kemudian transistor ini kolektor monitor basis Kemudian tahanan, kemudian dioda, setiap sambungan juga setiap sambungan. Ini adalah basis, ini kolektor, Di editor, kemudian kita siapkan kawat tembaga. Kawat tembaga berukuran kira-kira 2 cm. Kemudian di setiap titik tadi kita kasih lubang-lubang. Dan di setiap lubang yang kita buat tadi, kita pasang kawat tembaganya, tancapkan. Dan di setiap kawat tadi, kita di setiap kawat tembaga yang kita tancapkan tadi ini, kita sambungkan dengan kabel sesuai dengan skema. Contohnya dari sini ke sini, sambung kabel, sambung kabel sini ke sini, sambung kabel sini ke sini, sambung kabel, dan seterusnya. oke, okay, ada yang kurang satu lagi oke, okay, setelah semua kita sambung sudah semua disambung-sambung sesuai gambar skemanya sekarang setiap sambungan itu kita solder Oke semua sambungan sudah kita solder Lagi sebentar kita akan lanjutkan untuk pasang komponen Oh ya, kita kasih dulu tanda untuk kuilnya Yang di sini adalah positif kuil Ini juga positif Ini adalah negatif kuil Negatif kuil Oke kuil. Positif kuil. Negatif kuil. Negatif kuil. Oke, okay, selamat malam energimaker di seluruh Indonesia. Setelah tadi sore kita membuat inti coil dan mengatur skema serta jalur-jalur rangkaiannya. Sekarang kita akan memasang komponen komponennya terdiri dari pertama yaitu komponen aktifnya adalah sebuah transistor Hai uh, tip 3055 komponen berikutnya adalah tahanan kita pakai aja dulu 100 Ohm dioda IN4007 dua buah kemudian neon bulb atau kalau beli di sini toko elektronika katakan jenis neon setrika tapi tahanannya ini tidak kita pakai yang ini kita potong hmm. hanya nilai yang dipakai Semua komponen kita pasang sesuai tempatnya masing-masing. Pertama kita pasang tahanan. pertahanan kita pasang dioda ingat pasang dioda jangan sampai kebalik ini yang ada tanda putihnya sesuai dengan gambar diodanya seperti ini Udah lagi satu, kita pasang. Ingat, jangan sampai kebalik. Ini arahnya ke sini. Nah. lanjut dengan masang neon boot Oh maaf panas Kanan sudah, dioda sudah, dioda kedua sudah, neon sudah. Sekarang adalah transistor. Untuk transistor, digambar skemanya adalah seperti ini. Basisnya tengah-tengah, kemudian kolektor dan emitornya di pinggir. Sedangkan dalam wujud aslinya, yang tengah-tengah adalah kolektor, paling kanan adalah basis sebelah kiri adalah emitor. Ini adalah basis kolektor emitor. Untuk itu kita lengkokkan dulu ini tempat transistornya. sehingga posisinya sesuai dengan transistor yang sesungguhnya. Basisnya di sini, tengah-tengah kolektor dan pinggir adalah emitor. perlu diingat bahwa menyolder transistor jangan terlalu lama sebab bisa rusak transistor termasuk komponen elektronik yang tidak tahan panas Jadi setiap kali menyorder, transistor harus segera didinginkan dengan cara ditiup. <laughs> Setelah transistor kita pasang, sekarang kita pasang kabel input dan kabel outputnya. lanjutkan dengan kabel inputnya. Oke baiklah semua komponen sudah terpasang. Sekarang kita lanjutkan dengan memasang rotor sama kuil. Sebelumnya lihat cek, cek dulu mungkin ada saudaranya yang kurang kenceng atau mungkin ada sambungan yang mepet dan berbahaya nanti. Kita rapikan dulu kabel input dan outputnya.